Cibatu Garut saya lagi nunggu kereta dari Garut ya KLB dan Insya Allah saya juga nanti bakal naik kereta KLB itu dari Cibatu ke Garut tapi tidak akan mendokumentasikanannya banyak yang bertanya Kang Sil kemana kok jarang lihat terbang jarang lihat hunting menggunakan drone ya namanya juga drone udah tua gitu jadi harus banyak-banyak istirahat gitu coba diterbangkan lagi melihat percabangan jalur kereta api yang mengarah ke arah Banjar dan yang mengarah ke arah Garut nanti bakal keren lah pokoknya dari atas lah yang namanya pakai drone pasti dari atas pemandangannya berbeda gitu Bagus lah nanti juga saya mau naik keretanya tapi tidak akan liput perjalanannya nanti aja di stasiun Garut semoga baterai drone nya masih tersedia nanti kita akan liput di stasiun Garut ya pakai drone juga tapi nanti kelihatan keren Yaudah, kita tunggu aja langsung ya kereta uji cobanya dari Garut mengarah ke arah Cibatu. Mungkin sekarang keretanya udah mau masuk stasiun Pasir Jengkol Tonton terus videonya sampai selesai. abis baterai nggak tahu di Garut tuh. Sebelah kanan Jalur satu uji coba Jalur dua Serayu. <Suluh> Salur 2 Penumpang yang naik Cibatu lumayan banyak Kereta Serayu setnya 32 Dan kereta yang saya naiknya Setnya 22 Keren kan kereta gratisan Guys di video aku Sebelum video ini Banyak banget yang nanya Itu aku pakai aplikasi apa Guys Ini saya sudah sampai stasiun Garut Baru turun dan lokomotifnya siap dilangsir Buka deh bu, padahal maju Karetana Siap dilangsir nih di stasiun Garut Kekaretaan pak nyobian, <lipur>, Libur, libur Libur mantap pak Man Kosim ke kakaretaan Saya nanti kapan nanti lah masih panjang <laughs> siap ini kereta berangkat nanti jam setengah dua ya 13.30 dari stasiun Garut menuju tujuan air stasiun Cibatu nah kawan saat ini saya mencoba untuk menerbangkan drone terlihat Uh, di depan sana itu adalah kereta api Uji Coba Yang tadi saya naiki dan sekarang rangkaiannya memang sudah standby Siap dengan lokomotif yang akan menarik yaitu CC206100 ya, CC206100 ini akan berdinas kereta Uji Coba Ini memang tujuan Uji Cobanya memang dari Garut ke Cibatu Tapi untuk keberangkatan dari Garut jam 13.30 itu bablas sampai Bandung ya Nah mulai keretanya di jalur satu. Sebentar lagi akan berangkat Saya tidak akan mengabadikan keberangkatannya Menggunakan drone ya karena baterainya sedikit lagi Tadi kan sudah keci batu gitu ya Lumayan Terbang lama Sekarang di Garut mah ya begini aja lah Cuma lihat Lokomotifnya aja begini Yang sudah tersanding Dengan Rangkaian Siap otw sebentar lagi kawan Jam 13.30 dari stasiun Garut Oke okay, Bro yuk kita ke atas lagi drone-nya dan saya akan hunting pakai kamera HP biasa aja lah. stasiun Garut kerennya kalau dari atas Oh iya sekarang parkirannya sudah berbayar Bro jadi kudu rada mayar enggak eh, tahu tuh parkirnya berapa ongkosnya paling sekitar 2000-3000 tunggu kita berangkat KLB nya dari stasiun Garut ya kita uji coba berangkat nih dari stasiun Garut. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hai Kang pulang ke Cibatu pakai apa? Pakai motor Citte. Si tuh Citte si lagi nunggu di sana kasian, capek buru-buru berangkat lah kereta. Saya mau segera pulang. Terima kasih kereta uji coba sudah mengantarkan saya sampai Stasiun Garut. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari Stasiun Cibatu tadi mengabarkan menggunakan drone. Dan Stasiun Garut pun alhamdulillah beres menggunakan drone. Kereta uji coba menggunakan CC206. Kurangkan stasiun Garut. Drone-nya langsung saya turunkan nih. Habis baterainya habis pisan. -habis foto ah drone-nya pak, sama kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Saya baru turun dari kereta api Di stasiun Madiun Jauh-jauh dari Garut Saya datang ke Madiun Untuk melihat rel kereta api yang viral Rel kereta api yang tersingkap ke permukaan Pokoknya keren banget lah Kita akan kunjungi tempat tersebut ya Tonton terus videonya sampai selesai Nih saya lagi di depan kantor dah... Oh nih Nunggu gocek Gojeknya kayaknya udah sampai deh Ayo pak Iya Sip Aduh Gak deket alun-alun ya pak Oke okay. Alhamdulillah Jauh-jauh saya dari Garut Ingin melihat rel kereta ini Ini adalah rel kereta api Bekas jalur kereta api Madiun, Ponorogo hingga Slahung. Jalur kereta apinya nampak nih di jalan Bogowonto Madiun. Kita akan liput nih, keren banget deh. Saya sebagai pecinta kereta api tentunya senang melihat rel seperti ini karena dulu pun di jalur Cibatu Garut ketika reaktivasi ada rel yang memang tersingkap ke permukaan seperti ini, kawan. Langsung saja tidak berlama-lama, mumpung jalanan masih sepi, kita akan liput Teman-teman dapat melihat Ini adalah jalur kereta api lama Jalur kereta api Yang memang sudah lama nonaktif Ya Jalur kereta api dari stasiun Madiun Ponorogo hingga Selahung Jadi lurus ke arah sana Ke arah Madiun dan sebaliknya Ke arah Ponorogo Nah teman-teman Jalur kereta apinya ini tertimbun aspal tebal Dan sekarang tersingkap lagi Nah hal ini dikarenakan Menurut informasi yang saya dapat di berita, ya, jalur kereta api yang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 Ya, kerjasama antara Pemkot Madiun dengan PT INKA. Wih, mantap! Saya nunggu selesai ajalah ya. Kalau proyek ini sudah selesai, insya Allah saya akan datang lagi ke sini karena nanti di sini tempat wisata kulinernya juga bernuansa kereta api, kawan. Wah, mantap jiwa! Jadi sedikit informasi jalur kereta api lintas stasiun Madiun, Ponorogo hingga Selahung. Kalau tidak salah itu non-aktif sekitar tahun 1983-an ya. Berarti hampir sama non-aktifnya dengan jalur kereta api Cibatu Garut. Ini realnya ini masih utuh loh kawan. Keren banget. Bahkan bantalannya pun ada nih ya. Mantul Jimun. hadepisan, Tuh lihat. Jadi jalur kereta apinya itu masih ada. Memang rel kereta api dari stasiun Madiun. Halo. Halo. Bosan lo kota lah. Ini rel kereta apinya, lihat ini masih ada. Walaupun ya sudah berkarat, sudah korosi gini, tapi ini masih ada loh ya. Huh. Mantap, we. Ini sudah nampak semua ini bantalannya nih. Enak jalan di sini kawan. Jauh-jauh saya dari Garut. Kalau ada informasi yang bukan aja diralat ya. Karena saya bukan asli orang sini. Jadi jalurnya kereta itu terus ke sana, ke stasiun Ponorogo. Tuh, lihat. Saya suka kalau lihat rel kereta api gini. Eh. Keren kerenlah ini kalau misalkan proyek sudah selesai. Saya pernah baca di berita kalau proyek ini selesai sekitar bulan Junian katanya ya, ya saya dukung lah. nanti bakal rame pasti di sini. saya juga nanti akan mengajak teman-teman yang lain kalau misalkan proyek ini sudah selesai. di sana ada pembatas tuh ya, bahwasanya tidak boleh ada motor karena ini sudah tergali rel kereta apinya. ada bantalan kayu juga nih. Jadi ini teman-teman dapat melihat di sini semuanya bantalannya besi ya. Ada bantalan kayu juga yang nongol di sini. Tuh, penrol-penrolnya masih awet. Ada yang tahu ukuran relnya berapa ini? R25 atau R33 ya? Kecil soalnya relnya nih. Tuh. Kecil ini relnya. Kalau di jalur Cibatu Gurut, Cibatu Garut, Cibatu Garut, dulu rel kereta apinya Memang ada, cuman nggak seawet ini gitu, karena dia itu tidak ditutup aspal di jalur Cibatu Garut melainkan tertutup lumpur. Kalau tertutup lumpur kan, ya geser, geser, geser, jadi acak-acakan. Tapi ini masih awet banget kawan. Saya juga belum pernah belusukan di jalur lintas Madiun Ponorogo hingga Selahung Nantilah kapan-kapan karena memang saya kesini sini juga dadakan sih. Sekarang mah enak kemana-mana bisa dadakan Karena nggak perlu rapi dan lagi ya tuh Lihat realnya memang udah begini tuh Eh karatan kita Nanti di sini bakal Ada lokomotif Katanya ya Menurut informasi yang saya dapat ada lokomotif dan ada Gerbong-gerbongnya Nah itu tempat wisata kulinernya Pokoknya nanti bakal keren lah ini kalau udah jadi ya Aduh Tantalan besi juga di sini yang ada di pinggir jalan Tuh Nah ini Seperti ini kayaknya dulu perlintasan nah, Emang bener perlintasan jadi rel kereta apinya memotong jalan tuh Kalau kita perhatikan seperti ada guratan-guratan gitu di aspal, Nah itu bekas rel kereta apinya terus di sana Luar biasa Ini kalau digali terus ya ada di bawah gitu Tegak mana-mana rel mah ya wae Guratan-guratannya kelihatan Tuh ini terus itu Nah itu rel kereta api Ini ke arah Madiun ya Ke arah stasiun Madiun Sudah beres memabadikan Tidak sia-sia datang dari Garut Dan dapat Lihat realnya secara langsung Jadi teman-teman kalau ingin lihat di sini Ya lihat saja ya Ini di Kota Madiun Kita tunggu saja informasi resminya Dari Pemkot dan PT. INKA Yang memang Bekerja sama Kolaborasi untuk menciptakan Daerah Jalan Bogoto ini Menjadi pusat kuliner Nantinya seperti apa kita lihat saja ya kalau udah jadi, insya Allah saya datang sini, saya liput lagi, pasti bakal rame dan keren. Insya Allah nanti ajak teman-teman juga lah sini. Terima kasih yang sudah nonton video saya, realnya masih ada di sini. Ini diambil Real Time ya, hari Jumat, 18 Maret 2022. Hatunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama belajar budaya. Tidak seperti biasa, karena video kali ini cukup menyedihkan juga, teman-teman. Ya, ya, jadi video ini tuh aku ambil setelah satu hari, ke apa sih, kelahiran anaknya Simele ya. Jadi, anak simeli itu... Lainnya prematur teman-teman. Nanti aku mungkin bakal liatin ya footage tadi malam gitu kan. Waktu aku menemukan anak si Mel ini lahirnya prematur gitu kan. Karena emang nggak ada persiapan sama sekali. Aku tiba-tiba balik dari luar ya teman-teman ngecek lah. Kok udah lahiran kan di sini. Udah lihat sendiri ya anaknya nih kayak gini. Ini kayak gini ya teman-teman ya. Ini kenapa kok anaknya di luar nanti aku jelasin ya Terus kenapa kok banyak isu juga nanti aku jelasin Terus kemarin aku juga jam setengah 12 malam itu ya teman-teman ya. Aku sempat live IG juga karena jujur ya Jujurly, jujurly ya Aku itu panik teman-teman. Aku tuh baru pertama kali menemukan kasus seperti ini ya Sebelumnya tuh aku nggak pernah ngalamin kucing yang lahirnya itu prematur gitu ya Pernah sih waktu si Lily dulu ya Cuman prematurnya itu nggak semudah ini teman-teman Ini bener-bener mudah banget Bahkan matanya aja belum begitu kelihatan gitu ya Belum bentuk bener-bener mata Tapi masalahnya yang bikin sedih kenapa kok Apa Hidup gitu ya teman-teman ya Jadi anaknya tuh ada enam yang lima tuh kemarin aku sudah bisa pastikan meninggal semua ya Otomatis semua Yang satu nih tiba-tiba nih yang waktu aku selamatin Nanti ada kok footage-nya waktu aku ngecek anaknya ya Pokoknya nggak terduga banget lah karena emang kemarin USG kan Udah dibilangin ya teman-teman Kalau misal lahirannya masih lima minggu lagi Dan aku belum ada siap-siap sama sekali Ternyata emang ada lahiran gitu ya Kayak gitu nah ini aku liatin waktu footage semalam ya teman-teman Nah, ini enggak perlu enggak usah ngopenin kan ya, teman-teman. Ya jadi langsung aja aku kasih tahu jadi aku ini baru balik dari Semarang bawah ya. Kurang lebih ini jam berapa sih? 10-an. Tadi aku udah nganterin Bapak kucing cemara gitu kan ke kontraan. dan ternyata setelah aku cek ya, Meli itu anaknya Dan ternyata setelah aku cek ya, Meli itu anaknya meninggal semua gitu, otomatis semua ya. Terus aku langsung uh, jemput bapak Uting, lagi ke sini buat bantuin aku, apa ya istilahnya, beresin si Meli ini Karena sakit banget tadi barusan aku cek, nanti kalian lihat sendiri. Sekarang aku mau ambil kosep dulu buat tanganku, karena di sini aku gak sedia uh, latex atau sarung tangan yang buat ngangkat. Jadi udahlah aku pakai kosep aja. Gak sedia pokoknya lah, karena emang si Meli ini prediksinya dokter kan 5 minggu 5 hari lagi kan tapi ternyata setelah aku cek ini udah keluar semua anaknya mati semua nanti kalian lihat sendiri ya sesuai pilihan penjualnya tapi tinggal semua gitu ya teman-teman ya ini aku siap-siap dulu Duk. Nah, ini aku langsung pakai plastik ini aja teman-teman ya karena emang aku nggak siap sama sekali teman-teman karena itu yang tak bilang tadi nah dadakan banget gitu nih. jadi di sini anaknya itu ini aku sensor aja ambil nah, dulu ini aku siapin udah siapin kainnya nih iya ini aku mau bungkus dulu mungkin Nanti aku kubur kayaknya, kalau dapet pacel hmm. Aku nggak tega banget, sumpah aduh. Anaknya itu prematur semua teman-teman ya, ya Anaknya prematur semua aduh. Ini yang satu, aduh ngangkut lagi Aduh, ngangkut semuanya ya anaknya itu eh, eh, eh, asapir loh kadin itu asapir lo asapir lo asapir teman teman batu niatin itu ternyata teman teman suara-suara gitu kan. Akhirnya tak cek lagi ada yang masih hidup satu. ini dia ya. Ini wujudnya berhubung ya ini tuh jam setengah 12 atau mau jam 12-an. Jadi aku nggak ada apa-apa ya, teman-teman. Lampu atau apa-apa di sini aku cuman pakai lampu kitchen set karena di sini itu lampu kitchen set yang cukup hangat, teman-teman, dibandingkan dengan lampu lainnya ya. Dan di bawah kitchen set ini masih apa ya masih hangat gitulah intinya sambil aku bersih-bersihin gitu ya terus sini aku sempat panik juga gitu gimana coba sini kan toko listrik jam 11.12 udah tutup dokter udah tutup gitu kan jadi terus aku tuh gimana ya live Instagram gitu jadinya ya Nah, waktu live Instagram ya, teman-teman dibilangin kalau misal enggak ada apa yang buat hangat-hangat, disuruh ngerebus air terus ditaruh di pot Akhirnya aku cobain ya, teman-teman ya. Di sini menggunakan air panas gitu kan. Terus aku deketin gitu ya ke dia biar rias enggaknya anget gitu, teman-teman. Di sini aku dapat saran-saran tuh dari live Instagram itu ya, dari komen gitu. Nah, itu tadi ya waktu aku apa namanya menemukan pertama kali anaknya si Meli itu habis lahiran gitu kan. Nah, mungkin untuk perawatannya di sini aku cuma bisa kasih susu tambahan aja karena nggak ada yang bisa aku lakukan selain itu, selain apa namanya ngasih susu tambahan dan menggunakan lampu. Terus aku juga udah tanya dokter Tanya ya kayak gitu soalnya kalau apa namanya hmm, kucing lahir prematur itu kemungkinan hidupnya itu kecil ya teman-teman jadi ya meskipun begitu aku tetap berusaha semaksimal mungkin gimana pun cara uh, aku belum tahu gimana kedepannya tapi aku sama bapak kucing cemara sudah sepakat gitu untuk memberikan dia nama ya teman-teman ya barangkali nama ini tuh bisa menjadi doa buat dia sendiri namanya adalah berkah ya teman-teman ya jadi aku nggak tahu gimana bapak kucing cemara tuh ngasih nama dia berkah gitu. Berkah, bener-bener berkah aja. Yang lainnya kan AJI-nya kan belakangnya kan. Ini nggak ada. Meli anaknya ya berkah gitu. Nggak ada Tomang. Tomang masih mending lah ya. Ini berkah gitu ya. Ya semoga saja nama itu bisa menjadi doa buat dia ya. Biar panjang umurnya gitu kan. Dan tentunya membawa berkah gitu ya. Eh ya selain itu ya aku mau sampaikan. Kalau kalian ingat ya waktu aku adopsi itu. Penjualnya bilang kan. Satu minggu lagi keluar. Atau sepuluh hari lagi keluar. Ternyata beneran dong teman-teman ya. Keluar. Iya nggak tahu kok tiba-tiba satu -tiba minggu lagi keluar tapi ya keluarnya prematur ya teman-teman ya mungkin ini uh, efek juga karena kemarin kan si Meli sempat pilek juga ya teman-teman cuman pilek itu bukan berarti tak kasih sembarangan obat aku banyak ya yang uh, dikasih dokter itu cuman vitamin-vitamin aja gitu karena emang kondisi hamil gitu ya takut aja gitu pokoknya Aku di sini tuh gak ada tindakan yang sok gitu sendiri ya teman-teman ya. maksudnya aku di sini kan mengakui, aku gak pernah meng uh, mengatasi kasus-kasus yang kayak gini gitu. Jadi otomatis kalau misal acuanku dokter ya udah semuanya treatment dokter seluk ini ya. Aku gini gak ada aku sok Wah ini kasih nutrisi aja kan nutriplus sendal komunitas itu enggak teman-teman karena emang udah acuanku dokter ya dokter gitu karena dia takut aja gitu ya. Terus lain itu juga. Di mana aku suruh ngubur ya teman-teman. Tapi untuk nguburnya nggak aku videoin karena tempatnya itu agak jauh dari sini. Karena di sini sudah tidak ada lahan kosong ya. Jadi Mas Robet kebetulan rumahnya itu ada lahan kosong jadi aku titip sekalian tadi dia dibawa sama Mas Robet yang 5 itu. Jadi ya, ya udah tinggal satu ini aja si Berkah, Jadi aku minta teman-teman di sini ya barangkali punya saran gitu ya. Treatment apa yang aku bisa lakuin buat si perkah ini ya. Semoga aja bisa panjang umurnya gitu. Nah, kalau ada apa tips-tips silahkan uh, tulis di kolom komentar di bawah ya Karena disini aku benar-benar terbuka Terbuka sebuka-bukanya Karena abis ini nol pengalaman ya Zero pengalaman masalah kucing prematur gitu ya Jadi nggak pernah menangani masalah kucing prematur ini Jadi kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar oke okay? Nah jadi si Meli itu kondisinya sekarang itu ya Masih apa namanya Sehat walafiat Cuman untuk nafsu makannya dia belum begitu nafsu ya teman-teman Belum mau makan Masih apa eh, agak rasarasan gitu padahal tadi udah aku coba kasih wet wet kenapa aku bisa menyimpulkan kalau si Melly itu sehat walafiat ya, jadi pas aku ngecek di sana ya ternyata si Melly itu stretching teman-teman ya atau <tuh> yang gini nih kalau manusia itu ngolat gitu. Ya makanya di sini aku tuh melihat kalau kucing itu ngolek berarti itu biasanya insyaallah Allah atau lafiat ya teman-teman ya soalnya dari dulu aku lihat kalau misal kucing sakit itu jarang banget ada yang ngolet teman-teman ya atau stretching yang regangan gitulah itu kayaknya nah aku punya cerita sedih sih tapi aku tadi sumpah mau bikin mau video aja, sampai make jadi kan anaknya itu yang lima itu udah dibungkus kain ya teman-teman Dan dari pagi sampai so, uh, sampai siang Karena dari malam sampai, nah, so, siang. Nah, dari malam sampai siang Karena kan waktu mau ngubur aku harus nungguin Mas Robertnya dulu kan Mas Robert datang sampai pulang gitu Itu tuh si Meli bener-bener ada di samping yang anak 5 itu teman-teman Di atasnya ya. kayak sedih banget gitu Kayak nangis aku gak tau kenapa sih Tapi aku ngerasa itu sedih banget gitu Aku sebenarnya bisa aja rekam gitu kan Tapi <laughs> kurang Ber -ber tega teman-teman ya kayak wah ini kok kayaknya sedih banget ya, gitu. Sempat. Iya kayak eksploitasi banget kalau ya inilah gitu. Jujur ya kalau bikin video ini sebenarnya aku ada terpikir wah ini kok kayak Eksfoliasi banget, gitu ya, cuman berhubung ya, nah, teman-teman di sini aku udah sempat tanyakan di community juga, kalau misal apa aku bikin video si Mel ini, gimana ternyata banyak banget yang penasaran tentang kabar si Meli dan kandungannya, gitu ya. Jadi, kalau misal aku nggak update, takutnya nanti malah gak benar gitu entah kemana si melinya makanya di sini aku update aja kalau istilahnya di community tuh ada yang bilang tadi tuh laporan penanggung jawaban subscriber gitu ya tau siapa yang bilang gitu ada lah pokoknya ya, intinya aku cuman buat ngasih tahu aja bikin video ini kalau anaknya si meli ini masih ada hidup satu dan sekarang aku kasih nama berkah semoga saja si berkah ini bisa hidup ya teman-teman ya mungkin itu aja untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa cintai kucing jadi Bebu tiap hari